Bahan utama untuk membuat wajah biar cepat singkat dan kualitas tinggi ini pakainya jempol mobil merek dinasti. Seperti ini sudah berapa lama, Mas karto Dari 2007 dari 2007 sampai, sampai sekarang. sekarang. Apakah salah satu seniman yang sudah membuat kesenian buruk sejak 10 tahun terakhir. Meski sudah banyak yang memesan hasil karya produksi buruk rumahan ini, namun sejauh ini pembuat buruk masih terkendala masalah permodalan. Jangan lupa like, subscribe di channel Fajar Duper. Nah, ini Mas Junet. Baru datang Bosku sama itu RT saya yang buka baju. <laughs> katanya ongkob. Nah ini Mas Karto hari ini bosku lagi <tuh> uh, proses membuat kepala buruk. Ayo, bahannya yang dipakai untuk membuat kepala buruk ayo tempul bosku tempul mobil. Mas Karto itu orangnya seperti apa Mas Junet? orangnya sangat pula atau gimana hingga bisa membuatkan berbagai banyak uh, buruk untuk orang lain menurut Mas Junaid seperti apa orangnya Mas Karto itu? Menurut penilaian saya sebagai adik kandung kakak Karto gitu bos Karto itu sebetulnya orangnya standar gitu bahkan punya bakat kesolideran sehingga ya sukanya kakak kandung saya itu senanglah hidup merakyat. Itu bos yang saya kagumin sama kakak kandung saya. Bahkan saya pun juga selalu mengingat serba berdoa bagaimana harus kiranya selamanya itu lancar gitu. Bahkan menambah, menambah tentang titik eh, tentang dunia kemajuan bosku. Produksi borok rumahan ini masih minim regenerasi pembuatnya, padahal memiliki potensi cukup tinggi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Pakai rempelas nggak mas? Pakai rempelas nanti. Hmm, nanti kalau sudah kering. Sudah kering, benar-benar kering. Ini sih ngepres. Hmm. Berapa besar ngepresnya tuh? pakai cutter ini setelah debunya kering menghaluskannya pakai amplas, Oke, amplas juga harus ada air di bak. Kalau nggak ada air gimana Mas Harto? Debu, oh, debunya ya. Makanya uji cobanya kan di air. Hmm. Ini proses membuat Kepala Putri Ayu berapa hari kira-kira sampai jadi Sakarto nah, <tuh> Ini barusan, barusan ini ada yang enggak di esot sih Dapet dua. dua, dua nih yang satunya nih Tadi katanya bikin dua cetakan bos, tapi... Tadi enggak di shot. shot yang satunya tuh. tidak Ke oh, kering, mau dilepas hasil cetakan tadi. Tadi cetaknya sih sama-sama bos, cuman nggak di oh. yang satunya tuh. tuh. Nah ini proses yang satu, jadi sampai finishing berapa hari kira-kira mas Karno? Yang, yang satu, kalau umpamanya enggak tinggal tiduran ya paling satu minggu lah. itu yang sudah jadinya itu proses pembuatannya satu minggu ya, kepalanya satu minggu. sampai jadi dan siap mentas satu minggu lamanya nah itu cantik bos. kayak istrinya mas Biner, cantik mas karto pernah saw kemana saja mas karto selama mas karto punya seni buruk seni saya nama grup Risma Nada udah pentas di luar provinsi yaitu provinsi Banten sudah dua kali Serang Banten terus di luar Kabupaten yaitu Kabupaten ini Indramayu udah berapa kali Nah terus di Kabupaten Jawa Tengah berbas itu udah berapa kali Alhamdulillah <tuh> Kita Lentas tuh enggak di wilayah kita sendiri Di wilayah Luragung Kuningan Kita sudah dijelajahin semua Kemarin juga ada yang Nawar <tuh> ke daerah Kalimantan nawarnya berapa 100 yang malam tapi saya saya nilai saya pikir saya enggak sanggup kalau umpamanya diperkirakan itu transport 150 atau jatuhnya 130 saya siap Nah ini bulan-bulan ini ada jadwal enggak Mas, kartu bulan ini? Eh, ini nanti bulan 11 kita ada jadwal Itu pentas di wilayah ini apa kecamatan Paberdilan Di desa Duku Widara Tanggal berapa kira-kira Tanggal 10 Kembali ke Junai, Net itu yang dipegang apa Net? Jadi dipegang oh, kalau ini yang apa net akan kepala banteng bosku kepala banteng ini kayak apa net? belum lama bos bikin kapan itu net eh, sekitar satu bulan kemudian bos satu bulan yang lalu lah ya iya. itu yang buat siapa mas Junet? Nah, itu loh yang sedang mengukir-ngukir itu mas karto juga ya, yang mas buat karto juga ini. jadi mas karto itu bisa membuat apa aja ya aja ya bisa lah rupanya kepala Banteng juga bisa, coba net, kayak apa, kepala bandengnya tuh, kepala bandengnya bos, ini yang Bagus, biasa didengung-dengung, dengungkan di dunia partai bosku, apa itu moncong, apa itu kepala banteng bosku ini gambarannya begin begini seperti kerbau bosku. entah kayak apa tadi bandeng bandeng. kayak seperti bedul bos, betul hutan bosku. Asya, ingat, kalau dan sembarang jeruk ini seperti puting baliung bosku 123 hahaha oh ya bagus dan bagus tadi memperagakan cara nganjingi banteng ke bos <robose> Tapi Mas Yunet belum bisa membuat seperti itu ya Mas Yunet? Atau sudah bisa Mas Yunet? Kalau saya di bidang seni budaya buruk di sok Desa bosku, lama dulu jadi apa namanya? Nayaga Nayaga gitu <bak> jadi tadi panteng Kalau ingin lebih jelas atau lebih paham sekarang akan kutanyakan terhadap kakak kandung saya. Bagaimana solusi perkataan kakak kandung saya? Sekarang akan kudekati kakak kandung saya. Sekarang mau bertanya sama Mas Karto Bagaimana kalau Tuan Hajat datang kemari Mau bertanya Tentang Mas Karto <coughs> Yaitu Seni Budaya Singa Depok Kita siap Dari manapun Dari daerah manapun Yang datang kemari Yang minat dengan seni grup saya saya siap untuk pentas maupun pentas seni singa depok maupun seni panggung saya siap segala-galanya oh, begini Mas Karto kira-kira bagaimana seni budaya singa depok tersebut harganya terjangkau atau tidak gimana Wah, ya lebih-lebih terjangkau. Dejunet. Oke. Seni grup saya ini paling terjangkau itu cuma grup saya. Karena saya untuk menolong untuk menghibur masyarakat. Kalau ada yang mau minat tinggal hubungin saya di nomor WA-nya ada, di nomor telepon biasa ada. Tolong sebar luaskan kita ayuk minta kerjasamanya saya mau bertanya satu lagi grupnya itu namanya apa alamat dena nomornya Pak Karto itu berapa berapa gitu ini untuk masyarakat seluruhnya khususnya wilayah Cirebon sekitarnya maupun Jawa Tengah wilayah berbes. alamat saya itu dari Losari langsung menuju ke utara Losari Barat bukan Losari Jawa Tengah langsung meluncur ke utara nanti masuk di Desa Kalisari itu alamat saya RT 1304 Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon sampai di sini bosku jika ada kekurangan atau ketidaklengkapan dalam pengambilan gambar saya mohon maaf bosku dan seperti biasa bosku sebelum mengakhiri tayangan ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh